guys, rokokku tinggal satu satu batang, ini habis ini nggak ada uang saya mau melakukan penarikan uang ya... secukupnya lah yang penting bisa buat beli rokok ini dekatin sesaji. saya minta uang 50 ribu saja, nggak usah banyak-banyak Assalamualaikum, Assalam, aku Ratu Bidadari Muntunyikya Ibrahim, atmo, wijayoro, wijayoko, wijayoko, usumo Assalamualaikum salam ya temun hotam ya temun cina ya temun roh ya temun cacat ya temun kau ya temun malaikat ya alicel kau lima puluh ribu ai saya ketemu wujud <tuh> sepertinya udah wujud guys eh disepil sepih sepih sepih wow kita dapat penarikan lima puluh ribu guys. 50000 dari penarikan uang goib, real ya, no ya ini ya Terima kasih, terima kasih, terima kasih uh, Saya sudah beli rokok guys, tadi saya sudah melakukan penarikan 50000 uh, Aku lapar, sekarang aku mau makan, karena aku belum makan lapar, aku mau uh, menarik uang goib 50000 buat makan ya Assalamualaikum salam aku Ratu Bidadari dari putri Kiai Baem Atmo Wijaya joyo Wijaya salam ya ya Saya minta uang 50.000 saja. Wujud. Ini sepil wujud. Udah wujud guys. Teman-teman ini sudah wujud. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV. 50 ribu hanya buat makan Buat yang mau togel silahkan subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV ya Nanti tak kasih bocoran Teman-teman dibantu subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV ya Biar aku lebih semangat lagi bikin konten Biar aku semangat lagi bikin hiburan buat teman-teman dibantu Satu juta subscriber nanti aku akan live penarikan uang gaib Satu miliar Let ya penarikan uang gaib satu miliar pokoknya subscribe perku nambah satu juta oke ini subscribe.